Oke jadi balik lagi dengan saya Achen Nah hari ini kita akan lebih membahas tentang laser cutting Seperti yang sudah ada di belakang saya ini ya Ini salah satu proses laser cutting Dimana metal yang tadinya lembaran itu bisa di sesuai uh, motif yang diminta oleh client Ataupun diminta oleh arsitek yang disesuaikan dengan desain bangunannya Nah kita coba ngintip nih, apa itu laser cutting di PT ESA Sentosa Abadi? Apa itu laser cutting? Perkembangan teknologi di masa modern ini sudah semakin pesat. Berbagai bidang berlomba-lomba mengaplikasikan inovasi terbaru demi mencapai output yang mendekatkan ke kesempurnaan. Termasuk memotong material bahan baku industri tak lagi dilakukan secara manual memakai gergaji atau alat pemotong konvensional lainnya. Nah, laser cutting yaitu teknik atau proses memotongan material yang memanfaatkan laser menghasilkan potongan berkualitas tinggi, akurat secara dimensi yang didukung dengan bantuan mesin berteknologi tinggi dan tentunya dengan tenaga ahli profesional Nah yang pertama tentu saja pasti sudah hemat waktu karena desain hasil produk sudah disiapkan, maka proses pemotongan atau pembentukan material dapat dilakukan dengan cepat dan mendapatkan hasil yang maksimal Pengerjaan yang cepat juga mampu menghemat biaya produksi. Nah, laser cut dapat mengerjakan desain yang rumit juga loh. Pemotongannya dengan laser cutting mampu mengerjakan desain yang rumit dengan sistem CNC dengan tingkat presisi yang sangat terjamin dan minim kegagalan saat pemotongan. Hal ini mengakibatkan minimnya pembuangan banyak material yang gagal ketika ada kesalahan. Jadi menggunakan laser cutting lebih efektif dan efisien Tentu saja produk juga akan tampak lebih rapi Anda bisa membandingkan hasil jadi dari produk mesin laser cutting dengan produk yang proses pemotongan atau pengukirannya menggunakan bantuan alat maupun dilakukan secara manual Perbedaan yang akan paling mencolok terlihat adalah produk dari laser cutting akan tampak lebih rapi apa saja pengaruhnya dalam sebuah desain bangunan dan diaplikasikan di mana saja? Nah, laser cutting ini banyak digunakan untuk dekorasi interior dan eksterior, baik untuk hunian pribadi maupun bangunan komersial seperti hotel, apartemen, restoran, perkantoran, hingga pusat perbelanjaan. Tujuannya bermacam-macam, ada yang mengikuti konsep seperti industrial membuat look lebih tenang dan profesional, menjaga privasi, dan lain sebagainya. Ya, Jadi ini adalah salah satu uh, laser cutting yang menggunakan bahan plat besi, di mana ini kita finishing dengan cat berwarna coklat tua. Nah, untuk catnya itu memang pilihan ya. Bisa dicat putih, itu semua tergantung permintaan. Dan ini juga adalah salah satu Contoh desain yang menggunakan bahan plat aluminium. Oke, okay? kalau yang tadi itu plat aluminiumnya lebih ke glossy. Kalau yang ini memang plat aluminiumnya itu agak kedok, dan memang ini tidak di-finishing lagi dengan warna apapun, dicat, dikrom, atau apapun itu. Oke, okay, nah sekarang kita masuk nih, banyak pertanyaan nih tentang... Masih harga dan cara pembuatannya laser cutting ini.